adalah payung hukum yang berkabulang Pak. Kami tidak mau Menteri Perhubungan pro ojol. Kami nggak mau Menteri Perhubungan pro aplikator. Tapi harus seimbang. Payung hukum itu berlaku secara nasional, oh. jangan hanya berlaku secara sektoral. Teman-teman kami di Bali diancam tidak boleh narik. Halo. Halo. Halo. itu bukti bahwa Permenhub 12 tidak berlaku secara nasional. Kami minta payung hukum yang benar Pak Sigit. Ya. ya. Kedua, dalam payung hukum itu harus ada aturan yang baik tentang tarif. <San -tari> <San -tari> tentang tarif sudah ada surat keputusan Menteri Perhubungan nomor 348. Tarif yang Bapak keluarkan saat ini tidak dipakai oleh aplikator. Mereka pakai algoritma. Bapak boleh cek pesen ojo pagi siang sama sore tarifnya beda. Betul. Ya, ya, baik. 2, Yang ketiga pak perjanjian ke mitra. Kami kami ini mitra pak. Ya kalau kami pakai motor sendiri boleh listrik itu nggak dihitung sama aplikator. Tapi kalau aplikator keluarkan motor listrik harus bayar lima puluh ribu. Oh. Ya, tentang ya. Tolong perjanjian kemitraan itu seimbang, ya bukan sepihak.